Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Ciao Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauhkan dari segala merubah bahaya, malapetaka bencana, dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, guys, gimana keseharian teman-teman sekalian di sana? Hujan enggak eh, Kan, nah, di sini hujan terus, guys. Hampir setiap hari, biasanya setelah duhur ataupun jam 2 itu sudah hujan sampai sore sampai jam 5 kadang ya yeah. Dan sangat sangat sering sekali guys hujannya, Masya Allah sholli 'alaihi Semoga hujan yang diturunkan oleh Allah subhanahu taala menjadi bermanfaat untuk kita semua, guys ya, bukan jadi malah Oke, langsung saja di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, guys. 10 ciptaan toko Islam yang memukau dunia dari Faktau Channel. Nah, langsung saja, saya sudah penasaran bagaimana istilahnya ciptaan-ciptaan toko Islam ini, guys, yang memukau dunia. Pasti banyak sekali istilahnya tokoh-tokoh islam yang terdahulu juga yang membuat sebuah terobosan-terobosan ataupun penelitian-penelitian ataupun apa ya bisa dikatakan eksperimen seperti itu dan mereka menciptakan sebuah hal yang mungkin kadang tidak masuk akal ataupun memang membuat orang tuh terkejut di seluruh dunia begitu kan guys oke langsung saja guys kita play videonya let's go subscriber. Sebenarnya Faktor untuk video channel. kali ini, Fato ingin keluarkan pada bulan Ramadan. Namun, ha. kerana ramai yang memberikan cadangan yang sama untuk 3 minggu ini. Jadi Fato rasa, Fato keluarkanlah untuk minggu ini. Ha. Tapi nanti korang jangan lupa bagi cadangan untuk bulan Ramadan tau. Hahaha <laughs> Okey. Sejak dari zaman dahulu, sebenarnya ramai tokoh-tokoh Islam telah membuat penciptaan yang terkenal jauh mendahului zaman mereka dan telah mengubah dunia. Namun banyak di antara pencipta-pencipta ini Tidak diceritakan penciptaan mereka Dinafi, disembunyikan Malah betul, ditutup betul. oleh pencipta-pencipta dari barat Jadi dalam video kali ini Jom bersama melihat kegemilangan tokoh Islam Di dalam 10 Ciptaan Tokoh Islam Yang Membuka Dunia Eh, eh, eh. Sebelum tu Jangan lupa subscribe Faktau tau betul. Dan jangan lupa tekan loceng Sepuluh Algebra Apa tu guys? Ini merupakan salah satu tajuk kegemaran faktau dalam matematik masa ah, sekolah dulu. <laughs> oh, Namun korang okay. tahu tak, teknik Algebra yang sering digunakan algebra. untuk menyelesaikan pelbagai masalah dalam pengiraan dalam pelbagai bidang seperti matematik, kejuruteraan, ekonomi dan perubatan sebenarnya dicipta oleh tokoh Islam pada abad ke-9 iaitu Al-Khwarizmi atau nama penuhnya Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi. Malah perkataan Algebra itu sendiri Diambil daripada tajuk sebuah kitab Hasil karyanya Dia dipanggil aljabar wal-Muqabalah ah, Dan bermaksud Jabar, pertimbangan betul. dan imbangan Punyalah besar sumbangan beliau Dalam bidang matematik ini Sehingga kan perkataan Algoritma Atau Algoridam Sebenarnya diambil daripada nama Algoritmi Iaitu nama Al-Kawarizmi Yang diterjemahkan ke bahasa Latin 9 okay. Berus gigi seperti yang kita sedia maklum Kepribadian Nabi Muhammad Yang sangat sukakan siwa. kebersihan Banyak diceritakan dalam sirah baginda Termasuklah perbuatan baginda Yang sering memberus giginya Menggunakan kayu miswa atau siwa Atau lebih dikenali dengan kayu sugi Sebenarnya penggunaan ranting sebagai berus gigi Telah lama wujud Sejak zaman mesir purba lagi Namun ia mula terkenal Apabila dipopularkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi manusia pertama bersugi menggunakan ranting daripada pokok ara atau nama saintifiknya Salvadora persica perbuatan bagi dia itu kemudian dijadikan asas dalam penghasilan berus gigi yang ada sekarang malah banyak yeah. kajian mendapati kebaikan dan keberkesanan pokok ini dalam penjagaan kebersihan mulut ditambahkan lagi apabila WHO pada tahun 1986 telah mensyorkan penggunaan kayu sugi setelah beberapa kajian mendapati bersugi dengan kayu pokok arak lebih bersih dan berkesan daripada penggunaan berus gigi biasa Disebabkan ah, itulah betul, kalau betul. kita lihat penggunaan kayu sugi masih digunakan sehingga ke hari ini dan banyak ubat gigi zaman sekarang menggunakan bahan daripada pokok arak 8 Kriptografi Kripto. Secara amnya, kriptografi merupakan teknik komunikasi okay. yang melibatkan dua proses iaitu penyulitan atau encryption dan penyahsulitan atau decryption yang digunakan untuk melindungi maklumat dan keselamatan Contohnya seperti kad ATM, telegram sulit, kata laluan ah, akaun sosial bina korang, iya, iya. dokumen cipher malah password kepada wifi Selain cerita, segala maklumat rahsia memerlukan teknik kriptografi untuk menghalang pihak ketiga dari mengetahuinya tanpa kebenaran Namun okay. siapa sangka teknik yang banyak digunakan untuk melindungi data di zaman ini Sebenarnya telah dicipta sejak ribuan tahun dahulu oleh seorang tokoh Islam matematik terkenal iaitu Al-Kindi atau nama sebenarnya Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq As-Saba Al-Kindi. Beliau yang merupakan pengarang dokumen kriptologi tertua di dunia iaitu a manuscript on Deciphering cryptographic message di mana pada manuskrip itu terkandungnya teknik-teknik kripto terkenal yang masih diajar dan digunakan hari ini. Joo, baru tahu juga guys ya. Robot. Kalau korang nak tahu penciptaan teknologi robotik yang kurang nampak sekarang ini, kebanyakannya terhasil dan terinspirasi daripada idea tokoh mereka Islam terkenal Al Jazari atau nama sebenarnya Badrul Zaman Abu Is ibnu Ismail ibnu Al Razas Al Jazari. Bukan sahaja digelar sebagai bapa robotik, malah beliau juga merupakan orang terawal yang memperkenal pengaturcaraan atau programming. Yang banyak digunakan wow. Dalam kebanyakan teknologi kini Malah banyak teknik dan idea beliau pakai dalam pembangunan teknologi sekarang Seperti model kertas Lamination Termasuklah okay. pam tandas Yang bukan sahaja kurang Malah hampir satu dunia guna ha. Punyalah hebat ciptaan Al-Jazari Sehingga kan Leonardo da Vinci Yang pencipta terkenal dari Itali Juga didakwa Banyak mengambil inspirasi Daripada ciptaan Al-Jazari untuk menghasilkan ciptaannya Salah satu ciptaan paling terkenal Al-Jazari Adalah jam gajah gergasi Di mana jam yang sangat unik ini Memiliki mekanisme yang akan teraktif dengan sendiri Setiap kali setengah jam berlalu Dan proses ini akan berulang tanpa henti Teknologi ini kemudian dijadikan inspirasi Kepada penghasilan jam kuku Enam Baru Kapal pak. selam Kebanyakan daripada kita okay. difahamkan Bahawa pencipta pertama kapal selam Adalah Cornelis Drebbel Iaitu seorang jurutera dari Belanda Namun sebenarnya Terdapat beberapa penulisan sejarah Telah membuktikan bahawa kapal selam pertama di dunia Telah tercipta Pada zaman Usmania Yang diberi nama Tahtil Tahtilbahir Di dalam catatan itu Didakwa sebenarnya kapal selam pertama di dunia Dicipta oleh Ibrahim Effendi Dari zaman Empayar Usmania Sekitar tahun 1,700 Duklumasihi Yang digunakan untuk meraikan banyak upacara-upacara Oleh Sultan Ahmad ketiga okay. Kapal selam itu memiliki bentuk seperti buaya Dan ada yang mengatakan Berbentuk seperti ikan Akan bergerak perlahan okay. menuju ke arah Sultan Sebelum menyelam ke dalam laut Selama setengah jam Dan kemudian muncul semula ke permukaan oh. Lima. Wow. Kamera Haa, mesti korang terkejut kan? Ya, kamera juga sebenarnya tercipta daripada tokoh Islam Sebenarnya kamera pertama tercipta dalam sejarah adalah kamera obscura. Konsep kamera ini pertama kali diutarakan oleh tokoh Islam iaitu Ibnu Al-Haytham Namun kamera ini tidak mengambil gambar Sebaliknya ia memfokuskan cahaya melalui lubang kecil dan menayangkannya pada skrin Sebenarnya kamera itu menggunakan teknik yang boleh jumpa secara tidak sengaja ketika beliau sedang membuat kajian untuk okay. mempelajari gerhana matahari Al-Haytham telah membuat satu lubang kecil pada bidainya di dalam sebuah bilik yang gelap dan apa yang mengejutkan cahaya matahari yang muncul dari lubang itu telah menghasilkan imej terbalik dengan hasil kajian ilmu optik okay. inilah yang menjadi asas bagaimana kamera di seluruh dunia kini berfungsi Wow 4 Cermin mata okay, Siapa kacamata. yang pakai cermin mata? Ok Cuba korang bayangkan kalau cermin mata tidak dicipta Haa ah, betul lah <laughs> Sebenarnya terdapat beberapa tokoh Islam yang telah terlibat dalam penciptaan cermin mata Pada awalnya, cermin mata dicipta oleh Abbas Ibnu Firnas. Yaitu tokoh Islam dari Spanyol Di mana beliau telah mencipta kanta pembesar pertama di dunia ha, Dengan betul, menggunakan batu pembesar. Batu tersebut akan digilap ha? Sehingga menjadi kaca bulat yang sangat jernih Di mana ia kemudian akan digunakan Sebagai kanta pembesar untuk membaca Namun teknologi ini kemudian dinaik tarang oleh Ibnu Al-Haytham Setelah beliau menjumpai okay. teknik optik Disebabkan penglihatan Al-Haytham semakin lemah Beliau telah menjalankan pelbagai eksperimen Dengan menggunakan teknik Abbas dan digabungkan dengan tekniknya bagi menghasilkan cermin mata untuk membantu bila membaca dan terhasillah cermin mata kan tercembung 3 oh. Kapal Terbang Oi. Masa sekolah dulu mesti kurang ada belajar manusia pertama yang mencipta kapal terbang adalah adik-beradik Wright kan? Namun korang tahu tak walaupun adik-beradik Wright mencipta kapal terbang bermotor pertama Sebenarnya, manusia pertama di dunia yang terbang adalah Abbas Ibnu Fitnas. Ya betul. Selain daripada menyumbang kepada penciptaan cermin mata, Ibnu Fitnas juga telah mencipta pelunjuk udara wow. pertama di dunia. Ketika beliau berusia antara 65 hingga 70 tahun, beliau telah bertindak untuk menguji ciptaannya itu dengan melompat dari tebing Gunung Jabal di Yaman dan beliau terus terbang sekurang-kurangnya 10 minit. Wow. Namun beliau telah membuat kesilapan apabila tidak mendetik beratkan mekanisme pendaratan sehingga beliau mengalami kemalangan ketika mendarat dan menyebabkan tulang belakangnya patah walaupun beliau gagal melengkapkan ciptaannya namun blueprint mesin terbangnya telah dijadikan asas kepada penciptaan kapal terbang abad ke-20 Okey Dua Sabun huh? Kalau korang nak tahu, pele, penggunaan ya? sabun sebenarnya telah berpula sejak zaman Babylonia lagi ah. Di mana sabun ini dihasilkan dengan campuran lemak, minyak dan garam Namun pada masa itu, sabun bukanlah digunakan untuk membersihkan diri Tetapi digunakan untuk membersihkan peralatan ah. rumah okay. Jadi sabun itu akan mengeluarkan bau yang agak kurang enak Sehinggalah pada abad ke-9 Masihi Apabila Muhammad Ibn Zakaria al atau dipanggil sebagai Rezus Seorang tokoh kimia Islam terkenal dari Iran telah bertindak mengubah sabun pada masa itu dengan mencampurkan minyak zaitun dan lemon yang akan menghasilkan bau wangi Wah, Hasil betul, ciptaan betul. beliau ini bertujuan agar sabun itu boleh digunakan pakai pada badan bagi memudahkan umat Islam pada masa itu untuk menjaga kebersihan diri dan mencegah bau badan terutamanya ketika waktu solat Sejak dari itu Penggunaan sabun telah digunakan secara berlian luasa dan berubah-ubah dengan pelbagai aroma dan bentuk sehinggalah kepada sabun yang kita guna sekarang ini Wow Satu Kopi Kopi guys. Menurut catatan sejarah sebenarnya kopi ah, didakwa ah, ada, ada, ada, pertama canata. kali dibancuh di Yaman sekitar abad ke-9 okay. yang pada masa itu digunakan untuk membantu para sufi Berjaga sepanjang malam Ia kemudian dibawa ke Kaherah Oleh sekumpulan pelajar Dan tidak lama selepas itu Fenomena kopi tersebar ke seluruh dunia Namun siapa sebenarnya yang mencipta ramuan kopi ini? Menurut legenda okay. Didakwa, kopi ini mula-mula ditemui Oleh seorang pengembala kambing muslim dari Ethiopia Pada abad ke-9 Bernama Kadi atau Khaled Beliau mula menyedari hal ini Selepas kambingnya memakan buah beri Dari pokok tertentu Tiba-tiba kambingnya menjadi sangat bertenaga Dan tidak mahu tidur pada waktu malam Namun kisah mengenai kaldi itu merupakan cerita Yang disampaikan secara turun-temurun Dan tidak mempunyai catatan sejarah okay. Sehingga kini Misteri siapa yang mula-mula mencipta kopi Masih menjadi tanda tanya Namun dunia mengakui Bahawa kopi itu datangnya dari negara Islam Okeylah itu sahaja untuk video kali ini. Di kesempatan ini, fatwa ingin belahirkan rasa duka cita dengan tragedi kegempaan yang melanda negara Turki dan Syria betul. yang mengorbankan hampir 42000 mangsa. Marilah sama-sama kita mendoakan agar mereka dikurniakan kesejahteraan, kesabaran dan ketabahan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insya-Allah, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys itulah tadi 10 ciptaan tokoh islam yang memukau dunia Dan sampai sekarang pun masih dipakai ya guys ya Allahu akbar itulah ya Banyak sekali istilahnya ulama-ulama Ilmuwan-ilmuwan daripada islam Yang mana dulu itu ada guru saya juga mengatakan bahwasannya Pada zaman dahulu itu banyak kajian-kajian Ataupun apa ya catatan-catatan mereka itu di Ambil dicuri oleh orang-orang Barat seperti itu, dan lalu mereka dibunuh. Semuanya itulah ilmuwan-ilmuwan yang dari Islam yang mana tidak juga disebutkan di dalam sejarah yang formal untuk umum seperti itu. Hanya orang-orang tertentu saja yang mempelajari sejarah-sejarah itu yang faham seperti itu. Sama halnya dengan Faktau Channel ini yang mana sumbernya sangat-sangat valid sekali seperti itu, guys ya. Oke guys, itu saja video kali ini. Semoga itu menambah wawasan dan pengetahuan kita semua ya guys tentang 10 ciptaan toko Islam yang memukau dunia dan sampai sekarang pun masih dipakai. Kayak sikat gigi ya kan? pesawat Terbang terus istilahnya algoritma. nah kalau kita punya Akun youtube ataupun punya Yang berkenaan dengan algoritma Itu teman-teman yang membuat adalah Orang-orang islam terdahulunya Allahu Akbar sangat bangga kita ya guys ya Orang islam itu sangat-sangat Pandai sekali ya kan Faham agama faham ilmu pengetahuan Memang di dalam Al-Quran disebutkan Juga ya kan Akan ditinggikan derajatnya Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan Dan ilmu pengetahuan ini sangat-sangat penting sekali bagi kehidupan kita dan juga disarankan juga dianjurkan juga kita menuntut ilmu pengetahuan. Tapi utamakan yang ilmu agama seperti itu guys. Kalau ilmu agamanya sudah bagus ya kan, Al-Qur'annya sudah bagus ya kan. Ah maka insyaallah ilmu pengetahuan pun akan ikut serta seperti itu. Karena semua ilmu pengetahuan itu berada di dalam Al-Qur'an guys ya. Kalau kita istilahnya faham dan mengkaji, ataupun mengaji istilahnya tentang bagaimana tafsir Al-Quran, bagaimana istilahnya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan faham seperti itu. Oke, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.